Oke okay, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat saya tahun, Alhamdulillah di hari yang berbahagia ini saya ditemani Mas Tamam, Badru Tamam ini salah satu mahasiswa saya. Ya selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang background selamat ulang tahun, Mengenai elektronika dasar Nah ini sesuai janji saya Ke beberapa orang termasuk mahasiswa saya Ini mas Tamam ini Untuk membahas mengenai mikrokontroler. Ya microcontroller Ini lidah saya <laughs> Cukup ini Oke okay, sebenarnya ini uh, apa Bukan kali ini saja kami membahas ini Di offline sering dibahas Oke okay, uh, Materi kali ini Khusus Uh, sesuai dengan tugasnya tugas kuliahnya Mas Tama Mas Tama ya Di running text teman-teman Running text atau tulisan berjalan uh, Menggunakan Metric ya seperti itu ya uh, Metric itu ya let lah gitu Ada kolom ada baris seperti itu Nah ini sengaja memang kami Perlihatkan Dua macam begini teman-teman Yang satu ini uh, Apa Rangkaian berasal dari uh, sekitar 17 tahun lalu Sekitar tahun 2003 pertama kali saya belajar mikrokontroler itu Dan yang itu kalau teman-teman lihat, lihat uh, kecil tapi teknologinya enggak kalah canggih dengan yang ini Bahkan lebih mudah yang itu Oke okay, teman-teman ya Nah uh, apa yang rusak ini, ini kan rusak ya Ada sedikit error teman-teman bisa lihat di depan sini ini ada ada eh, klip video 30 detik dari tayangan yang apa running tag yang rusak ini oke okay, teman-teman ya eh, apa eh, perbedaannya ya sebetulnya kami tidak bahas perbedaan sih kami saat ini di video ini lebih fokus ke itu eh, membuat eh, running tag yang mudah tanpa ribet betul tanpa ribet teman-teman kalau ini masih menggunakan IC uh, ngontrol ini baris dan ngontrol kolom itu ya ribet sekali kabelnya macam-macam yang di sana itu simple sekali oke okay? kalau di sini sistem minimumnya membuat sendiri kalau di sana sistem minimumnya sudah dibuatkan bahkan library nya lengkap oleh vendor uh, Arduino namanya seperti itu ini itu dari mana mas? Italia Italia ya? ya. Kalau ini sistem minimumnya e, dibuat sendiri Insya Allah nanti akan kami bahas juga yang ini Yang e, sistem, apa sistem minimum yang ini Yang bikinan sendiri ini Oke teman-teman Biar tidak lama-lama kita akan menuju Ke tugasnya mas Tamam ini Oke, mas, Oke tamam. mas Lanjut mas Ini board sistem minimumnya pakai Apa ini mas Tamam? Ini saya pakai Arduino. Ini mikrokontrolernya uh, Atmel tipe berapa ini Arduino? Atmel ini? 328 tapi yang 328, kecil, yang bukan kecil, yang, yang panjang SMP, itu. Ya, Oke, okay. okay, teman ya Arduino ini ya. Ini komponennya yaitu di antara lainnya Arduino, terus uh, RTC DS1302. Ya, ini, ini ini RTC nya teman, ya RTC. Ya RTC DS1302. Ini library nya pakai dari uh, Virtua Botics. Kita bisa. Bentar, bentar. Ini botnya pakai dari Arduino. Iya, pak. Uh, compiler-nya juga pakai Arduino ya? Iya, pakai Arduino. Ini Arduino juga ya compilernya. Ah, RTC teman-teman untuk ngatur jamnya ya? Iya. Real time clock ya? Real time. Iya, ini apa ini mas? Yang kecil ini? itu modul bluetoothnya Bluetooth itu pakai hc05 hc05 ya oke, oke oke mas yang unik ini mas yang unik ini ada satu dua tiga empat empat, empat, empat metrik nah, di sana ada lima blok cuma bedanya kalau di sana kalau di sana mas kontrolnya itu kan banyak kabel begini. Nah, ya. ini yang keluar kabelnya cuma 5 ini, Mas. 5 itu diantara lainnya itu ada VCC. VCC. Yang, yang pastinya yang, VCC merah, yang ya? merah. Yang pastinya itu VCC, ground, ground, ground yang biru. Yang orang, orang, orang, orang. ya orang, orang. terus orang. ada pin CLK. Pin CLK itu yang okay, biru tua yang, ini. Yang biru tua, CLK terus. terus. data pin itu yang kuning. Kuning hijau ini apa? Yang hijau itu CS, CS pin. Oh, yaitu library-nya langsung dari MD Parola. MD Parola. Ya, MD Nah, ini teman-teman. Uh, saya bilang hebatnya di sini. Di sini ada IC di dalamnya ini. Ya, IC-nya itu MAX7219. IC MAX27 7219. IC-nya Max 7219. Ya. Nah, IC MAX7219 ini ya mirip uh, termak ha. zaman dulu itu termak teman-teman ya. Jadi dia itu uh, merangkum beberapa IC jadi satu satu uh, IC tertentu atau beberapa IC jadi satu IC tertentu sehingga bisa dikontrol hanya menggunakan uh, datanya saja Data pin dan kontrol di clocknya ada atau CLK-nya teman-teman kedengeran teman-teman ya? ya mohon maaf oke Uh, apa namanya rangkaiannya ini ada di di mana ini mas kalau teman-teman misalnya butuh rangkaian apa mas tamam bersedia ini memberikan rangkaiannya nanti di kalau rangkaiannya itu skematiknya itu bisa di apa dibuat sendirilah artinya itu uh, ini ada ndak di sini skematiknya uh, mas tamam kalau di sini enggak ada karena ini apa browsing-browsing juga ya tentang yeah. skematiknya itu Nggak, tapi yang enggak nyimpan sama itu enggak yang penting yang jelas itu yang penting itu komponennya ada semua seperti oh, RTC oh, iya. Bluetoothnya terus matrix-nya sama Arduino nya kalau tentang penyambungannya itu kita bisa lihat di coba, coba, pertunjukan di, di programnya ini Cek, entar, Mas, coba. Saya cari pin coba Ya di sini masuk ke programnya ya. Ini librarynya, library dot -nya. Library nya itu langsung dari MD Barola itu kita masuk ke sketch, terus include library, terus pilih manage. Tunggu sebentar. Nah kita ketikkan di sini MD Parola. MD. Sakini ya? Ya Parola langsung enter itulah langsung ada di bawah itu karena di sini tidak terhubung ke internet nah ini ada ini, oh, ini itu ada karena saya sudah install jadi tulisannya itu installed nah kalau pakai apa library MD Parola itu efek-efeknya itu seperti animasinya itu sudah banyak sekali kita bisa inputkan saja di program Arduino nya oke okay. maksudnya maksudnya di sini mas ya ya di, di program, program di Parolanya sudah ini. include uh, ke Arduino nya program Arduino -nya, ya, ya. Ke software Arduino teman-teman ya Terus oke. ada lagi MD Max 72 jadi kita masuk ke sini juga Jadi seperti halnya MD tadi Max kita 72 ini juga juga dimasukkan di sini ya Iya juga difungsikan lagi iya. Oke oke oke terus karena di sini kita pakai uh, modul Bluetooth untuk mengontrol waktunya itu jadi pakai software serialnya software serial software serial, so ser software serial library software serial karena di sini pakai rtc ds tiga nah belas ini bedanya. Kalau rtc ds tiga sama tiga itu kan hampir hampir sama. Tapi kalau yang 321 itu lebih lengkap karena ada temperaturnya. Kalau de rtc ds tiga ini ini bedanya itu cuman library-nya botix. Oke. Okay. Jadi agak susah ya. Pakai ya sama. Kalau mau cari library-nya di sketch itu tadi. Terus masukkan ke include library, manage library, ketikan saja di sini virtual botix nanti ada itu. Oke. Okay. Virtual Lanjut botics. Mas Tamam. Ini kan apa namanya uh, apa mungkin teman-teman bingung atau apa? Ya, ini tentang pin-pinnya. Ya, pin nah, karena di sini pakai .metric. Lah ini max Davis ini sesuaikan berapa jumlah uh, .metric kalian. Kalau semisal 5, jadi di sini tuliskan 5 kan di sini saya pak cuman pakai empat jadi saya tuliskan empat empat dot otomatis ini ya? Iya otomatis. otomatis ya. Tra, terus ini Bajar yang penting ya, juga. Ini. <laughs> kalau ini manual ini semuanya manual. nah ya, ini dan ini juga penting saya kan pakai apa tipenya itu tipe dot fc16 itu ada kalau nggak salah ada dua sama generics generik hw sama fc16 hw karena saya pakai fc-16HW saya, saya tuliskan fc-16HW di sini. Ya. terus ini ini definisi pin-pin nya ya. nah, okay. nanti clk pin itu ada penjelasan di belakangnya itu di PCB nya nah, itu ada tulisannya okay. clk ke okay. clk pin di sini ya ada ya di sini ya, ya ada okay, di sini. ini di belakang sini ini ada ini ya, Oke okay. sudah ada tinggal tinggal tancapkan download di brary nah, terus tinggal tancapkan download library eh oh, intinya beli komponen beli komponen akan download library program setting setting Oke okay, Mas ini tadi saya lihat pertama meeting pakai HP ini ini, yeah. ini kalau diprogram di software arduino nya ini di compiler-nya ini ini ada di mana untuk ini untuk ini untuk nah, bentar, bentar. ini saya lihat dulu tampilannya bisa diperlihatkan tampilannya mas? nah ini saya okay. pakai aplikasinya aplikasi uh, dari download, download atau bagaimana Mas download dari Ali Mulyadi, youtuber juga ya okay, Jadi saya belajar, belajar, terima kasih Mulyadi, ya. ya, karena yang sudah yang mudah, memberikan penjelasan gitu. tentang running tech dan jam Dan kontrol okay, okay, via bluetooth okay. ini Oke okay, lanjut mas Ya lanjut Jadi, untuk menghubungkannya eh, Bagaimana menghubungkannya dari HP ke Program arduino nya, ini ada di sini, pakai software serial itu okay, Itu disini, di, ini pin ini. RX nya, pin 3, jadi di Arduino, ah, di Bluetoothnya itu kan ada namanya pin RX TX, sedangkan okay. di Arduino ada juga pin RX sama TX-nya. Download ini ini download-nya langsung di YouTube-nya. Oh. Mulyadi itu ada, itu di bawahnya, itu ada di deskripsinya. Itu ada okay. seandainya tidak pakai software ini di HP Android-nya. Mas ini bisa ndak? Ini banyak ndak tutorial seperti ini banyak banyak oke, sekali ini banyak. kan seperti dulu pas ikut ini ya pakai apa uh, node MCU itu ya no kan ini ya, ya. oke okay. ini berarti tinggal tinggal tinggal download ya iya ini download. salah satu contoh softwarenya teman-teman ya. teman bisa membuat sendiri bisa cari tutorial sendiri uh, ya. teman -teman. kalau buat aplikasi kayak gini di MIT itu ada di, mana, mas? di MIT aplikasi inventor itu saya pernah buat di situ sama di Uh, kalau nggak salah itu satunya apa itu saya lupa itu sama juga iya, iya, iya. seperti di MIT okay, okay, okay. Kodular, kodular kodular ya, ya. di kodular okay. itu sama okay. itu cuman bukan program tapi cuman masang kayak teka-teki okay. itu coba mas ini dipraktekkan sebentar untuk nyeting-nyeting ininya mas nah ini kan pertama okay, iya. saya jelaskan yes, ya mas, mas. sebentar mas ya, ya. saya jelaskan di sini saya masukkan ini terlalu panjang teksnya ya bagaimana ini kan coba saya ulang lagi ya, restart di, lagi ya di reset, ya, di reset ya. lagi nah itu kan ada tulisannya selamat, selamat datang. datang selamat datang di dunia teknologi ini kalau kayak gini ini berupa running tech karena teks berjalan kan ya oke okay, mas di sini mas nah, ini sudah 10 menit ini saya kontrol di sini saya tuliskan selamat datang kalau saya panjang-panjang ya oke okay. oke okay. coba kita masukkan oh, tinggal kirim, tek begitu kirim ya. teks begitu mas teks keluar ya oh ini yang jam yang jam ini nah, itu, masuk oh, sudah selamat, ya, datang. selamat datang berarti ini berarti sudah ya. terhubung ke okay. arduino nya ini kalau, kalau jam langsung otomatis nah, ya? kalau jam ini kan di aplikasinya itu ada dua pilihan ini yang auto artinya itu auto langsung ikut jam dari HP-nya. Oh ya. Ya ya, ya ya ya coba kita set auto itu masukkan 44 ya, ya. jadi karena on, jadi kontrolnya ini sudah sudah include dengan HP ini ya oke iya. ya? oke okay, okay, okay. nah ini ini di aplikasinya juga ada setting kecerahannya jadi kita bisa mencetting kecerahannya sangat cerah kalau di library md parola itu apa di dotmetriknya nya itu kecerahannya sampai 15 cuman jadi fullnya sampai 15 itu sudah cerah-cerah karena kan dotmetrik ini kan iya. <laughs> cerah sekali bukan cerah-cerah sekali ini yeah. kan dotmetric ini kan untuk indoor bukan outdoor lah okay, kalau yang okay. itu kan outdoor itu ya ini, ini outdoor nih teman -teman. Outdoor. Juma, bedanya ini ngontrolnya pakai ini belum belum kesini sini sebenarnya iya. dulu itu sudah pernah tahun 2000 berapa ya 2015-an itu sudah pernah teman-teman buat seperti ini cuma saya enggak mengikuti begitu karena ada urusan lain seperti itu nah di sini lain. kan ada sih ini kalau setting manualnya kita bisa setting manual coba kirim sebentar ya <laughs> Nah okay, so itu ya. masuk, 0446 okay. Nah terus uh, Ini juga disediakan Alarm oh, Jadi kita alarm ya. ya Ini alarmnya Kita kasih ke Jam 4 47 Nanti ini masuk Ada penjelasannya Oke, okay, mana alarmnya mas? Oh, itu Jawa. alarmnya ya? ya itu, itu setelahnya jam Setelah jam ditampilkan itu Kalau alarm diaktifkan itu Akan muncul uh, teks alarmnya okay. Jadi alarm hmm, itu sudah Ini kuil. sekarang mas Tamam Saya megang kamera ya Teman-teman uh, bisa milih Teknologi yang ini Atau teknologi yang ini Terserah Yang jelas sama-sama Kalau untuk belajar Sama-sama bagus Kalau untuk industri ini lebih Kalau bahasa worth it ya yeah. worth it ya yeah. worth it iya yeah. bacanya worth it ya yeah. ya yeah. lebih-lebih menjanjikan seperti ini karena ini uh, lebih praktis seperti itu uh, kalau untuk pengembangan mungkin uh, ini harus nunggu vendornya kalau ini pengembangan bisa karena ini kan source banget seperti itu zaman dulu gitu Oke okay, ya teman-temannya eh uh, terima kasih kepada youtuber yang disebut Mas Tamam tadi karena memang sangat membantu seperti itu Kalau di Alkoham Jaya baru kali ini membahas tanah teks Betul-betul bahas seperti ini Nah inilah gunanya kita collab ilmu pengetahuan seperti itu Jadi apa-apa yang tidak dikerjakan di sini, di tempat lain dikerjakan nah, bisa di, dijadikan satu lah seperti itu Oke teman-teman ya terima kasih Mudah-mudahan yang sedikit ini, ulasan sedikit ini bermanfaat dunia harap buat teman-teman kami akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.